Inggris merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Meski demikian, pada tahun 2019 ada lebih dari 280.000 orang di Inggris tidak punya tempat tinggal karena 25% dari seluruh kekayaan Inggris dimiliki oleh 1% penduduk. Fakta lain yang mengejutkan tentang tunawisma di Inggris adalah bahwa mereka rata-rata meninggal di usia 43 tahun untuk wanita dan 45 tahun untuk pria. Bunuh diri pada tunawisma 9 kali lebih banyak dibandingkan pada masyarakat Inggris lainnya. Pada tahun anggaran 2018-2019, anggaran untuk masalah gelandangan hanya seperempat tahun 2008